Selamat datang kembali Mudah-mudahan hari ini pada sehat semua Hari ini saya akan berbagi lagi uh, Tentang pengalaman saya dalam Hal bidang seni musik ini <tentunya>, Tentunya di gitar akustik ya Nah sekarang kita akan belajar Kunci A untuk power chord. Ya. A, F, G tiga kunci itu aja dulu. Lalu posisinya di mana saja? Ini dia posisinya untuk a minor seperti biasa ya, a minor. A F G ya. Semuanya pasti sudah tahu. Nah, untuk kunci, kunci power chord dia berada di tiga tempat. Tapi untuk kali ini saya hanya akan menunjukkan satu tempat dulu ya perhatikan gitarnya apabila teman-teman ada eh, memiliki titik pada fretboard gitar atau pada stang gitar hitung aja dari sini satu dua tiga tepatnya di senar keempat ya senar keempat kemudian di titik keempat itu senar tiga Ya. Itu A minor. Kemudian kita mundur lagi. Ya. Ke titik kedua dan ke titik ketiga. Ya. Jangan lupa senar 4 dan tiga. Kalau saya sebutkan empat lebih dulu itu berarti jari telunjuk ya empat dan tiga. Nah, ini F F ya. F, F ya. kemudian G G ke titik pertama daripada gitar ya titik pertama di stang gitar masih di pola yang sama jari telunjuk di senar empat kemudian Mau pakai jari kelingking, jari manis Boleh aja di senar tiga. Nah itu nah, A F G Itu kunci uh, untuk bermain power chord ya Nah kita coba Oke, teman-teman di rumah ataupun adik-adik saya di rumah, ya, silakan kalau mau praktekkan, perhatikan apa yang saya jelaskan, rewind saja videonya atau kalau bisa di download, di download saja.